Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hidup itu bergantunglah kepada Allah jangan pernah bergantung kepada selain Allah Nabi sudah mengatakan jika mereka bergantung kepada manusia siap-siap akan ada kekecewaan kalau mereka bergantung kepada Allah, insya Allah akan senang dan bahagia dunia sampai akhirat. Insya, coba kita lihat kehidupan itu. Kalau sandar sama manusia, ya Allah senang, kagak melarat. Ya, buat laki-laki, banyakin sholat duha-nya. Yang istri dorong doa dari suaminya, apa tahajud sama sholat duha. Kalau kita udah bergantung kepada Allah, insya Allah bahagia, Pak bahagia ibu rezeki mah sedikit banyak Alhamdulillah tuh lihat kalau kita kan sekarang banyak kurang apa banyak lebihnya sampai mati juga kurang betul apa enggak? betul apa enggak? udah dandan cakep Allah kasih lengkap mata, hidung, bibir, jidat, mau lebar, mau deket kuping, mau caplang, mau kecil, mau lebar terserah Allah udah kasih pas buat kita betul enggak? Coba lihat, Bapak sama Ibu tiap hari ngaca nggak? Ngaca nggak? Cocok nggak? Ibu ngaca, Bapak ngaca, nama yang dikasih buat kita dari orang tua pas nggak sama muka kita? Pas nggak? Ayo jawab, ngepas nggak? Coba kalau saya diganti nama Asep, ngepas nggak? Tuh, sekarang kalau Bapak yang nama Asep, hidung begini, atau begini panggilannya Rifki nyocok nggak Allah udah ngasih kita tuh nyocok nggak bakal kurang dami Allah nggak bakal kurang kadang manusia itu sudah dikasih syukur dong sama Allah kenapa ini loh hadiah dari Allah bentuknya seperti ini nih ya bentuknya udah seperti ini sekarang nggak hidung lah dimancung-mancungin dagu lah dipanjang-panjangin Mata lah disambung-sambung, betul. Rahang lah dibedel. Tau, oh, rahang nih, nih, nih. Dan, dan boleh ngerapihin, ngerawat boleh. Mau laki, mau perempuan, rawat wajahnya nggak apa-apa, tapi jangan dirubah dong. Berarti itu kan sudah menyalakan kodrat dari Allah Udah begitu, udah cari gimana nyocoknya. Paham ya? yang perempuan rambut dipanjang-panjangin disambung-sambung begitu dijambak copot bagaimana kan repot ya udah syukur aja udah Alhamdulillah kalau semua kita bergantung kepada Allah ma'u senang bukan main ada salah satu kisah ada anak daripada Sayyidah Abdullah Sayyidah Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warabahu Beliau ini yang bernama Salim. Zainal Umar punya anak Abdullah. Abdullah punya anak namanya Salim. Radhiyallahu anhuma. Salim ini orangnya taat ibadah kepada Allah. Ngikutin jejak kakeknya Zainal Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wa Tatkala beliau ada di dalam Ka'bah lagi salat Minta sama Allah. Lagi munajat dikir kepada Allah. Khalifah berserta rombongan datang. Begitu Khalifah dengan rombongan di saat itu datang, masuk ke dalam Kaabah. Kebayang, Pak, Bu, solat di dalam Kaabah. Doanya, ijabah langsung. Bukan di pinggiran Kaabah, bukan. di Bukan di dalam masjid. Mekalmu karamah, bukan. Tapi masuk ke dalam Kaabah. Doa di hadapan Allah. Tiba-tiba Khalifah saat itu duduk. Sampingnya dia ibadah, dia sholat, dia minta, dia munajat ditungguin. Salim tunggu selesai. Begitu selesai, lagi lengah sedikit ditanya sama Khalifah Wahai Salim. Ada enggak apa yang kau inginkan? Disuruh ditagih sama pemimpin saat itu. Khalifah pemimpin saat itu. Kalau kita bilang maku, kita bilang Mah, presiden lah ya. Itu seorang khalifah ditanya mau apa? Ada hajat apa bilang kepadaku katanya. Jawaban Salim apa jawabannya? Engkau enggak malu wahai khalifah menanyakan kepadaku apa hajatku sedangkan aku sedang di dalam rumah yang setiap kali apa yang aku minta diberikan oleh Allah. Ketampar enggak tuh khalifah? Ketampar bukan main. Lah, minta seorang manusia ngasih sesuatu, nagih dikasih, ditawarin, ditolak sedangkan ini ada di dalam rumahnya Allah Khalifah sadar, oh memang nggak pantas karena saya ngasihnya ada di dalam Ka'bah ya udah tunggu Salim sampai keluar Ka'bah begitu Salim keluar Ka'bah, dikejar sama Khalifah wahai Salim, minta kepada kami, apa hajatmu minta kepada aku ditanya lagi Mas Salim, ini urusan dunia, urusan akhirat Urusan dunia dong, kalau akhirat maham. Saya nggak mungkin katanya. Oh, urusan dunia. Maaf, urusan dunia. Aku minta kepada yang memiliki dunia. Aku nggak pernah minta urusan dunia kepada yang pemilik dunia. Apalagi aku meminta kepadamu, makhluk hamba yang tidak memiliki dunia. Simak baik-baik pertanyaan ini. Paham ya, kalau dia salin tidak pernah meminta kepada Allah urusan dunia bagaimana seorang Salim meminta urusan dunia kepada hamba yang bukan memiliki dunia dari kisah ini ambil kesimpulan Salim tidak pernah meminta selain kepada Allah yang pantas untuk memberikan pertolongan hanya maka setiap manusia jika bersandar kepada Allah jaminan di dalam kehidupannya dunia walaah Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati wa qina Tuh nabi juga udah ngajarin doanya. Semua kan tergantung bagaimana kita. Coba model kayak kita. Pakku datang mau hajat apa? Dana desa udah turun atau belum? Sok bagi dua, bagi dua, bagi dua. Salimah kagak. Coba urusan dunia dia enggak pernah minta sama Allah. Coba kalau kita urusan dunia minta akhirat, pernah kita minta sama Allah. Woi, pernah minta urusan akhirat sama Allah? Kapan? Kapan? Kalau lagi sakit? Betul? Padahal Allah udah kasih tanda lewat Nabi Muhammad SAW. Setiap manusia, jika bergantung kepada Allah, kematiannya pun aman kenapa Udah dikasih tanda-tanda sama Allah lewat Nabi Muhammad gigi copot tanda mati oi yang ngompong gigi copot tanda mati yang kedua kulit ditarik lama baliknya apa namanya tuh ha -ha, keriput Teot Kempot, iyalah begitu Itu tanda Mati Mulut nggak ada rasa Pahit Bukan Corona, bukan Tanda Mati, pernah mulut pahit Pernah ngerasain nggak enak mulutnya Tanda mati Hahaha <tuh> hehehe Orang dikawarin dikasih tahu tanda mati di sini mah pada senang orang gara-gara mah mah ahli sorga, tapi bohong. <tik> Numbuh uban, tanda mati. Lagi udah ubanan masih pakai legging aja lu. Ini Allah lewat Allah baik lewat Nabi Muhammad saw. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, apa sih yang kita harapin? selain kehidupan senang, dunia senang? Oke, dan jangan lupa, odalah, kalau kita urusan ibadah, mah, bloon, bener-bener, baca Quran, kadang iya, kadang kagak. Kalau lagi iya, itu juga Ramadan. Ramadan juga minggu pertama, betul nggak? Satu juz nggak kelar-kelar, satu minggu, bener, tuh, dia. Tapi tolong diusahakan kita setiap hari lebih sering megang handphone apa megang Quran. Gak usah dijawab dalam hati aja. Padahal mah malu kalau dijawab. Betul nggak? Sering baca WhatsApp apa sering baca Quran? Jangan dijawab dalam hati aja. Kalau untuk mah gue tahu. Betul? Yang nyelamatin kita WhatsApp apa Quran? Kenapa yang dibaca WhatsApp? Ini dunia sudah mulai terbalik. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah tolong sisain satu waktu aja. Satu waktu sebentar, enggak sampai satu jam juga enggak apa-apa. Ambil Quran, baca Quran Bib, saya sibuk, enggak bisa sama sekali. Kalau sudah kepepet banget emang udah enggak enggak sibuk, udah sibuk bukan main, enggak ada waktu sama sekali. Minimal a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadakallahul azim. Enggak apa-apa. Yang penting tahu bahwa kita ini seorang hamba, tugasnya cuma ibadah. Kita baca Quran tinggal baca, nggak harus nafal kayak para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini nih masalah di dalam hidup kita makanya rumah tangga kita tuh ancur-ancuran, rezeki kita kadang datang, kadang kagak. Kenapa? Karena kita sudah lupa sama Allah. Seakan-akan kita nggak butuh sandaran lagi kepada Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, satu tambah satu tetap hasilnya dua. Betul. Gak bakal pernah menjadi tiga, empat, lima, enam, sepuluh. Gak akan. Tetap satu tambah satu hasilnya dua. Sama rezeki, banyak, dikit, semua dari Allah. Gak akan. Kita kalau udah dikasih segini, alhamdulillah. Syukur aja sudah. Sandarkan diri kepada Allah Syukur kepada Allah Disitulah titel seseorang Akan dititipkan Iman Dan dijaga oleh Allah Sampai matinya Amin Ya Rabbal. Salah kalau kita punya sandaran Maka orang lain Sandar kepada manusia lain Ya Da'udzubillah min zalik Bu Pak Ada satu kisah Ini kita masalah rezeki Saya bicara boleh? Boleh ya? Nabi Sulaiman melihat semut Tahu semut? semut lagi gendong gandum lagi gendong lagi jalan ke pinggir sungai ini semut, dilihatin nama Nabi Sulaiman ada kata kodok Apa? bangkong iyalah itu ya padahal kodok bangkong mas Harua ya, ya begitu modelnya ini semut masuk ke dalam mulut kodok Enggak lama setelah dimakan, semut ini masuk ke dalam mulut kodok. Kodok nyemplung ke dalam sungai. Enggak lama keluar lagi. Begitu keluar, semut keluar dari mulutnya jalan tanpa bawa gandum. Nabi Sulaiman tanya, eh hey, semut, habis dari mana?" "Habis ketemu kodok." "Gandumnya kemana? "Udah dititipin buat cacing yang di dalam sungai." atas perintah siapa Allah memerintahkanku untuk membawa gandum sampai aku masuk ke dalam mulut kodok masuk ke dalam sungai semut mana bisa berenang cara Allah itulah wasilahnya Allah memberikan rezeki kita lewat siapa aja dan itu targetnya betul sampai kemana target yang dituju oleh Allah Amin ya tuh cacing Binatang yang ada di dalam sungai Persis rezekinya dengan aturan Allah Betul apa enggak? Masa kita kalah sih sama semut? Semut aja dapat perintah Begitu dapat perintah oleh Allah Bawa gandumnya kepada cacing Tahu kodok udah siap Cacing tinggal makan Masak kita manusia punya akal, punya hati, punya fikiran, punya perasaan, kita enggak bisa ngejalanin kehidupan kita hanya rezeki hanya bergantung kepada Allah. Ada satu kisah lagi semut diambil sama Nabi Allah Nabi Allah Sulaiman ditanya wahai semut sehari eh setahun makananmu seberapa banyak? Kata semut satu butir gandum untuk satu tahun. Satu butir gandum untuk satu tahun, diambil semut dimasukin ke toples, dikasih gandum satu biji sampai satu tahun dilihat itu gandum masih sisa setengah gandumnya sisa setengah begitu sisa setengah, Nabi Sulaiman tanya, wahai semut, katanya ini gandum habis dalam waktu satu tahun, kok sekarang sudah setahun masih ada setengah Wahai Nabi Allah Sulaiman, jika aku di luar dari toples ini, pergantunganku kepada Allah, Allah memberikan rezekiku kepada kepadaku banyak tidak akan pernah terhingga. Tapi saat ini, rezekiku tergantung daripadamu. Aku sisakan setengah ini, aku khawatir tahun yang akan datang engkau lupa memberikan rezeki kepadaku kata. Sul kata Nabi Sulaiman minta ampun kepada Allah bahwasanya tidak ada rezeki yang paling luas untuk diberikan kepada setiap hamba kecuali Allah. Maksudnya kita kalah sama semut, semut aja sadar yang bagi rezeki siapa. Di dalam kitab Tauhid, di dalam hadith kudsi Allah SWT mengatakan, Seberapa banyak hambaku dikumpulkan di tanah lapang. Dari zaman Nabi Allah Adam sampai akhir zaman. Baik itu manusia, baik itu jin, baik itu binatang. Semua meminta rezeki kepada aku. Aku akan berikan sebagaimana aku celupkan jarum ke dasar lautan. Lalu aku empaskan kepada mereka. Semua mendapatkan rata di dalam rezeki yang dia inginkan. Jadi salah kalau kita tergantung sama manusia. Allah Rabbul Alamin semesta alam ini diciptakan oleh Allah rezeki kita sudah diatur oleh Allah nih sona dari mulai lahir kekayaannya 14 triliun amin lu buat saudara aja nggak mau lu amin lu 14 triliun dari mulai lahir sampai mati jadi malah di diamin sona parah ya keluarga lu ya jahat lu dia lu 14 triliun sampai mati ya segitu nggak bisa lebih mau dipaksa lebih nggak bisa ya tambahin satu perak nggak bisa nggak bisa nggak bisa makanya hidup kudu syukur ini nih kalau dapat sedikit alhamdulillah dapat banyak alhamdulillah dan jangan lupa setiap rezeki yang diberikan kepada kita ada rezeki orang lain dari tangan Ki tuh berbagi sedekah banyakin sedekah mau kaya sedekah bukan judi online ada yang ngomong sama saya pak di tiktok Habib saya main judi slot judi online pakai foto ulama boleh apa enggak saya jawab ya jangan dong masa pakai foto ulama dia kirimin ternyata foto gua yang dipakai la ilaha illallah lah kan jadi fitnah ini, Habib Rizki main judi slot katanya maksudnya apa, pakai foto saya jangan dong bukan Bip, biar kena terus, bisa berkah rezekinya ya, haram ya haram <tuh> judi tidak ada yang menjanji jadi kaya, tidak ada judi tidak bakal bisa membuat kita jadi kaya, tidak bakalan. sekali kena, ya dua, tiga, empat mitinkan oleh Allah, na'udhu billahimin Nah tuh hati ya yang jelas saya udah nyampein yang judi haram betul betul insya insya Allah kita nggak bakal ngejalanin lagi lah udahlah main ngecak nomor apa namanya togel nah, nomor dicakink lah masa gara-gara nomor dapat duit Tuh hati-hati ya, jangan. Udah rezeki Pasrahin sama Allah. Mau kaya, udah ada jalannya. Salatu H2, 4, 6, 8, 10, 12 Tuh jalanin. Selesai. Lihat doanya. Ya Allah jika ada rezeki yang kami yang dari atas Turunkan. Yang jauh Yang di bawah tanah Keluarkan Ini loh, minta. Kita paksa Allah untuk memberikan rezeki buat kita Bip, saya sudah baca sudah baca wakiah, sudah saya salat duha udah baca surat Ibrahim. Begitu baca surat Ibrahim minta munajat kepada Allah biar dikasih keberkahan dalam rezeki. Setelah itu baca apa? Enggak datang juga rezeki, baca surat hajj minta sama Allah biar diberkahi lagi rezeki kita untuk bisa menjalankan ibadah umrah dan haji. Amin. Masih enggak juga baca surat tanah. <tuk> lah memang gua salah. Baca surat surah tanjua rezeki pasti bakal datang. Lain nah, itu kan wasilah, betul? Wasilahnya. Tapi yang pertama ikhtiar. Tawakal kita boleh. Tahu enggak sih, Bu, Pak, ikhtiar ini kan kita wajib. Betul. Selain kita hanya kepada Allah, ikhtiar itu diperlukan di dalam hidup kita. Contoh, Bapak, Ibu punya motor. Ya, motornya enggak dikunci kuncinya ditempel paham ya? kuncinya ditempel ditinggal, udah saya tawakal kepada Allah itu namanya tolol begitu keluar, hilang emang Allah tugasnya jagain motor lu lah, ikhtiar taruh motor depan rumah kunci setang pasang gembok kalau hilang ya takdir kenapa itulah gunanya ikhti Ikhthiar, ya, semua tawakal lagi kepada al Sama nih, hati-hati ya bu, pak. ini kadang kita suka kafir tanpa tanpa pengetahuan. Bapak, ibu pernah sakit, cuman gara minum obat, uh obat disanjung-sanjung luar biasa. Kemarin nih, lo tau nggak, kepalaku sakit banget sampai pengen pecah. Hanya minum obat ini, wah sehat gua. Nah itu kafir tuh. Hati-hati. Yang ngasih penyakit siapa? Yang nyembuhin siapa? Jangan lupa baca Alhamdulillah. Saya kemarin sakit kepala, begitu saya minum obat ini Alhamdulillah sembuh. Tuh. Bawa tetap nama Al, nggak ada obat nyembuhin kita. Itu wasilah. Paham ya? Jangan semua semua udah ni'mu, uh, berkat ini berkat nggak ada nggak ada nggak ada begitu. Semua Allah yang punya aturan. Allah yang kasih penyakit, Allah yang angkat penyakit kita. Kalau Allah kasih penyakit buat kita, sabar. Kenapa? Karena di situ Allah pengen muras dosa kita. Amin. bukan disuruh lagi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Kalau sudah sandaran kita kepada Allah, yakin kita kepada Allah, maka pertolongan Allah akan tetap datang kepada kita. Insya Allah.